Bisa pak, tandem ini ofisnya di sini juga tandem nih. Ini satu, dua, panjangnya 40 puluh feet pak. Nah, ini tandem pak, 20 puluh feet. Di sebelah sana ada ruang tamu kacanya pak. Tak lihat kan pak, kaca, pintu kaca, pintu kaca. Nah ini pak ruangnya, ini tandem pak ini dan pintu kaca. Ya, ya. Mantap.